Seminar kecil-kecilan untuk membahas mengenai apa sih yang lagi di dunia HR dan hari ini banyak banget topik yang udah kita bawa sebelumnya dan hari ini kita khusus ke hal yang bernama budaya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin udah ada yang tahu toksikal sudah seperti apa mungkin Bapak Ibu udah tahu budaya di perusahaannya seperti apa. Nah saya kita akan mencari tau, kita tahu channel di dalam lagi bagaimana sih pengaruh budaya dalam mempengaruhi efektivitas organisasi dan bagaimana cara kita menghadapi toxic people dalam organisasi, bahkan mungkin bagaimana cara kita mengubah organisasi yang udah toxic itu sendiri dan hari ini, sebelumnya pernah nama saya Amanda, saya People Experience dari Dream Action dan hari ini topiknya akan dibawakan oleh Pak Victor Pak Victor merupakan CEO dari Dream Action dan juga oleh Pak Sakti, Pak Sakti merupakan psikolog, psikolog khusus di industri dan organisasi dan sudah berkecimpung di dunia HR selama 10 tahun dan sebagaimana udah saya sebutkan sebelumnya? Uh, kita hari ini akan benar-benar mendalami mengenai toxic culture bagaimana kita mendeteksi secara individu di orangnya maupun di organisasinya dan kita juga akan memberikan uh, baga uh, bagaimana sih taktik-taktiknya untuk mengubah budaya yang toxic di organisasi menjadi lebih sehat oke, okay? mungkin karena waktu sangat terbatas kita langsung aja masuk ke topik yang pertama yang akan dibawakan oleh Pak Victor Osman berikan tepuk tangan yang layar untuk Pak Ros oke okay. Thank you, Manda, Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Thank you for coming. Kalau tadi kita selalu nanya apa sih ekspektasi dari yang Bapak Ibu yang sudah datang. Jadi jadi kita tahu jelas kira-kira kebutuhannya apa. On top of that, kenapa sih kita ada yang talent focus forum? Ujung-ujungnya, biar nanti sesama kita, sesama business owner, sesama talent enthusiast kita sebutnya, bisa ada wadah untuk saling berdiskusi. Baik. Why? Karena selama ini tidak mudah untuk ada forum seperti itu. That's the first point. Terus free atau enggak sih Pak? Tadi ada pertanyaan. Pak, kok di sini event break free? Saya masuk suruh payment. Out of the blue ada pertanyaan. seperti itu. Saya bilang, no. Kita remaction red, kita strongly red and green. Kita very clearly. Why? Poinnya practically it's free. Kenapa? karena nanti ada semua yang penting udah di depan akan dapat untuk self discovery report level zero akan tahu tentang terkait diri sendiri dan thank you again for coming kita juga tadi, ini boleh diganti deh ada beberapa kita juga memang lagi udah ada di talent dan seterusnya dari dream action untuk terkait sistem karena yes teknologi ini kita akan bahas Dream Callum hari ini karena kita betul-betul mau sharing, kita mau diskusi dengan Bapak Ibu tapi sistem kita ini akan dibawa ke US untuk diperkenalkan ke dunia Pro Indonesia to the world, buat nanti south Southwest saya akan berangkat, kita hari apa? Rabu Rabu, Rabu atau Kamisnya? hari Rabu jadi welcome to the future dan ini sudah real, sudah ready untuk ada sebelumnya tadi ini udah di play belum? belum oh boleh di play dulu deh ini cerita untuk ada gambaran Even in the last in a few months, she'll graduate and make a big decision. Choosing a major, but which one? Should she be a graphic designer? An accountant? You know what? She decides to find out for sure what she really loves doing. Right, here we go. So, from her personality and interests, her dream job is to be a developer. Ah, that's right. That's what her passion really is. Now it's clear what she should study, computer science. So, she sends her uni application, confident in her choice. This is Zaya. In a few months, she'll graduate and make another big decision. Her first job ever. But really? Alright, let's find out which company is right for her. Hmm, okay, let's see. So, for her personality and working style, hmm, it's a match. Jadi ini gambaran singkatnya Apa sih Kenapa human ini ada? Untuk mempermudah talent Ini bunyi mas Atau ego aja Thank you lanjut Nah, jadi kalau bapak ibu ada pertanyaan, karena kita mau save waktu, langsung buka slideo, input tff63 Oke, okay? jadi nanti kita akan discuss di akhir pertanyaannya Bahkan tidak hanya hari ini saja, karena nanti anda akan di invite di whatsapp group, kita akan discuss terkait ini Oke, okay? mendingan yang itu aja, suaranya kalau juga So, perkenalkan, saya Victor Osman, bisa dipanggil juga Fos biasanya Dan, perkenalkan dari talent, predictive feedback hiring Nah di awal-awal do you face this situation in your workplace? Nih bapak ibu kan ada tempat berkerja, berusaha masing-masing. Boleh biar cepet aja tes. Highlightnya sama absenteeism Berarti banyak yang telat, banyak yang suka absen. Ada nggak? Alhasil. Oke ada. Thank you Bu, udah bantu jawab. Karena biasanya kita pakai gadget kalau nanti yang event besar kita. tapi ini cepet aja. Unhealthy competitive behavior sikut-sikutan kata ya, ba, ya, kayak gaya kata katanya, ya sini ini, gaya seksi ini, tendang sini yang penting lah. Ya. Oke, okay. authoritative leaders ada? Jadi kita bikin soft. Kalau udah gini sebenarnya sebutannya bos. makanya di kami kita nggak kenal bos tapi boss. Gitu. <laughs> Strong political system ada? Yang terkait ke political? Oh ada juga, banyak politisasinya di company. Violation of SOP and safety? jadi SOP A, aturan dibuat untuk di-break ada juga turnover tinggi? ada juga per poor performance? ada juga bad power test relationship? ada bullying? ada abuse? ada? ada juga, thank you buat jawabannya ada. berarti kalau seperti itu, itulah toxic organizational culture jadi pertanyaan pertama nanti akan dibahas setelah sesi ini oleh rekan saya Pak Sakti pasti pertanyaan, gimana Identify Toxic Organization? tadi itu salah satu kontrolnya terus gimana caranya nanti kita nge-fix itu semua gimana tahu toxic people yang seperti apa nanti secara psikolognya kita bahas secara ilmiah, by science so, kalau ngomongin, ini kita ngomongin data we love data interaction, karena we play with the data itself artificial intelligence, satu ternyata toxic culture itu bikin best employee itu kabur mungkin bapak ibu ngalamin, atau anda-anda sendiri kalau saya oke, okay, wah kayaknya ini business not for me, nanti naik keluar, atau tim kita sendiri keluar. Ada lagi, ternyata productivity menurut 40%, makanya terjadi seperti yang tadi kita ngomongin. Ini kita ngomongin data dulu. Kalau ada yang dibully dan semuanya diam-diam aja, ah, biarin ya bukan gua ini. Ini juga makin turun lagi, 40% lagi. Sampai akhirnya, kalau kita ngomongin cost cause berapa sih yang keluar? Kita bisa lihat di situ angkanya itu besar sekali. Sampai 210 juta. maka ada yang bilang, "Ah, masa sih sebesar itu?" Yes, sebesar itu. Sampai 210 juta. Per tahun. Jadi kalau bilang, "Ah, nggak apa-apalah, provision 3 bulan." Hati-hati loh. Kalau 210 juta setahun, 3 bulannya berarti udah berapa? Tuh? jadi sebagai HR as a owner bisa lebih bayangnya pada saat reason gak cuma pak ini yang telat sekian, yang izin sekian gak segitu, tapi lebih sampai cost seperti apa, karena HR harusnya menjadi executive partner buat CEO bahkan itu harusnya dilakukan jadi highlight nya adalah toxic organizational culture ini kalau kita ngomong ethical safety itu katalitis, berbahaya banget kalau ngomongin toxic, oke okay, saya, saya nah, ada yang pernah tahu film ini? Deep Water Horizon, saya izin ya Bapak Ibu ya nggak pakai Nik, mic, micnya tolong ya mas ya Deep Water Horizon, buat yang belum tahu, kita lihat sedikit cuplikannya nanti tapi ini adalah real case situation yang terjadi di BP British Petroleum, apa yang terjadi di sana? ini 20 April 2010 drillnya meledak, BOOM! kebakaran, gede-gedean banget sampai sebelas orang itu meninggal. Oh kejadian seperti ini terjadi di mana-mana. No, tapi ini salah satu yang cukup fatal terjadinya. Ini salah satu cuplikannya bisa kita play. Jadi kebayang gimana tuh di sananya? Tuh. Yang tadinya aman-aman aja di tempat drilling offshore, lalu tiba-tiba terjadi ledakan yang meledak, kalau kita lihat dia bikin lebih dramatis lagi, ada yang lagi mandi tiba-tiba <susuk> <susuk> sampai terjadinya casualtis atau korban jiwa so kita nggak bahas ini lebih lanjut, nanti bisa di di google atau I'm more than happy buat nanti share linknya kalau ada yang mau tapi yang perlu diambil adalah gimana ini serem banget loh biar Pak, tapi perusahaan saya kan nggak sampai ke drilling tetap aja kalau kita nggak waspadain, hal itu terjadi karena background saya sebelumnya juga di audit, jadi catastrophic levelnya tahu banget jadi Astra internasional untuk all business Astra kenapa ini bisa terjadi? satu itu petroleum ini nggak punya culture yang firm biasanya nanti requirement question gimana menentukan culture nggak apa-apa itu nanti bisa kita jadi diskusi dia nggak punya culture yang firm jadi MDU values jadi apa yang dia lakukan oh ini udah ada batas maksimal SOP ya tadi kita ngomong maksimalnya itu per menitnya misalkan dua cubic air pura-puranya nggak ngomongin data tapi ah kita naikin sampai 3 cubic air per detik boleh kali ya pimpinannya juga nah ya kayaknya boleh lah dinaikin dinaikin lagi, naikin lagi terjadilah hal tersebut karena nggak ada value nya tersebut nggak ada pengennya hierarki tapi sangat kompetitif yang tadi wah udah ini kesempatan nih kalau ternyata bisa makin untung saya bisa dipromosikan nih, tadi siku-siku itu, lho Ngeklek SOP yang terjadi, irasional goal, goalnya irasional dengan data yang ada, tapi ternyata tidak sampai goalnya dengan kapasitas yang ada.